Saya akan membagikan tutorial penyemayan bibit pokcoy, tapi sebelum itu, klik subscribe dulu ya, guys. Bahan pertama itu ada rock wall dalam nampan berisi air, jangan terlalu penuh atau bibit itu enggak boleh sampai terendam air nah, kita bikin dua nampan ya selanjutnya ada bibit pokcoynya ada juga siapkan kantong kresek Oke guys sebelum kita memasukkan bibit bokcoynya ok terlebih dahulu kita lubangi rokok seperti ini sampai semuanya sudah setelah itu kita ambil satu bibit pokchoy lalu kita masukkan ke dalam rock wall yang sudah kita beri lubang lakukan ini terus menerus sampai selesai. Dari? terus sampai so. habis ya guys ini sudah mau Oke, okay, satu lagi selesai. Dia ya, sudah selesai. Setelah itu, kita masukkan ke dalam kantong kresek seperti ini. oke okay. setelah itu kita simpan di tempat yang aman kita simpan di tempat yang aman ya guys tunggu sampai esok hari dan setelah itu kita buka plastiknya lalu kita biarkan ia terkena sinar matahari atau dijemur ketemu besok lagi ya guys see you